Ayo rakit drainase ini! Hebat! Ayo muat rambu-rambu lalu lintas ke drainase! Hebat! Ayo pasang lampu lalu lintas dan tanda kereta api. Kita perlu mencuci drainase ini. Jangan berhenti. Bisa. Ayo rakit ekskavator rel kereta. Lanjutkan. Dan sekarang, kita perlu mengisi bahan bakar ekskavator rel kereta. POMPA Jangan berhenti! Ayo gali lubang ekskavasi untuk fundasi! perlu mencuci ekskavator rel kereta. Jangan berhenti. Ayo rakit truk pengaduk beton. kamu melakukan hal yang bagus ayo isi truk pengaduk beton jangan berhenti ayo tuangkan beton untuk fondasi dan membuat serambi Ayo sertakan para pengaduk beton. Siap. Dan kini, ayo asah sambungannya. Jangan berhenti. Lihatlah awan dan pilih cangkir pistol semprot dengan warna yang sama. Kita melakukannya.